Ya, mengganggu juga. Tidur waktu hari lah siang di abang lo. Takkan lo banglo lagi sajite nak? Tu hanguslah dek awak. Dia mengganggu lah dek abang. Ya, Pegrojo cari duit. Kalau lama dek abang dia dek abang dia dok. Eh, mana leh dek? Yang Tidak, nah, ayo. Cionda, Mak. Kemana lah pun yang nyukakan. Cionda juga sekawasan. Tunggu Tu Itu apa yang ditangkan? Kunci? Ya, kunci. tu apa yang ditangkan ke Ang Tako dulu. ada yu lah nak. Lumatino, batino, batino, ka batino. Short. Ba. Oh, kabun pertama. Kabun pertama di rangi aku sudah macam lah. Eh, gua subungku itu. Iye, tunggu sebentar ya. Banyak bubuk. Bati lah. Keberabang enggak, Po? Ada yang boleh jadi. Terima kasih ya, Teh. Iya. Aduh. Monci. Monci banyak mana loh. Nak beli siapa itu? anak gadi itu. tu, yang kamu buat ini? Anak gadi, tak? Tidak. Tapi, terang. Tidak ada, tersap. Tidak apa, tidak ada. Eh, tersap. Kamu ulang sekali lagi dan lipik goreng itu. Tidak, tersap. Kusak merantau nak ngilo anak gadi kampung awak nak kan ado orang yang manangian awak do pengki bantu iko ko tak kan ado hati hey. sih gunakan pak wali berkat pak wali oh oh macam Belum tidur kalau ini? Ambil ini? tapi kau ada apa menungsuran? eh tidak ada teh. eh ada karena dulunya kok. E, ya pelan lihat teh. E. menlook kayak jordan, tahu hmm. ngerti Bukan, kecik Den. Hai, segala mambang. Hai, segala mambang. Den yang bernama Aini minta tolong kepada kau. Den yang bernama Aini minta tolong kepada kau. Tolong, buet yang bernama Yesi jatuh hati kasih pergi. Tolong, buet yang bernama Yesi jatuh hati kasih pergi. Tolong jagokan nyokalau nyukir dua. Tolong jagokan nyokalau nyukir dua. Jagok suruh dia jago, duduk. Lajau suruh nyodu dua. Lodu dua suruh nyoto ga. Lodu suruh nyoto ga. suruh nyoba mencari Frankie sampai sayang Hesi takkan hilang. Lodu dua suruh nyoto ga mencari Frankie sampai sayang Hesi takkan hilang. Hingo nyegilo. Hingo nyegilo. Bukanlah kau. Kalau ini lupa ini lo tak di mana? -man, pas mandi potang, tang bal. Lupa je kau ya. Lei tahu kau. Yesi kemana kan pak wali? si jundai. Aku kasi kau yang nak lupa kan, ya? kenyalah. Dia tahu kau! Gara-gara si daya kau, bapa kau meninggal! Dia tahu! Iya, bang. Aini tak dihidup, mana hendiri Aini, bang. Aini tu wajah sakit hati semua Yesy. Inju pemburuan Aini, pemburuan keluarga awak. Dan inju lo yang merupai orang lainan Aini, sayang, bang. Ah! Jangan kau pasang cintamu kau pranking. Franky itu sarankan AC bagi kau orang. Dia tak mengurau. Dia masalah hati kau, Abang. Hanya dia tak mempunyai itu. Ola, kini benda Sudi punya dia macam kau orang. Kini kau boleh di rumah kau. Indah, Indah. mm -hmm.